Hai guys ini adalah kelapa yang mau dibuat bahan bonsai guys uh, ini tadi kelapanya udah lumayan tinggi besar ini daun-daunnya yang tadi udah dipangkas uh, ini lumayan guys lumayan pangkas habis tinggal ini janur yang paling mudah guys di bawah ini di bawah uh, di bawah janur yang ada tadi guys nah, ini ini guys ini tuh janur yang muda tadi jadi dipotong dipotong ini di sini terus dipotong lagi supaya seumpamanya nanti disungkup itu embunnya itu bisa ngalir guys ini sebenarnya uh, udah pernah saya coba kayak gini tapi dulu gagal karena nggak ada jalan airnya udah gitu nggak disungkup jadi kena kotoran dan banyak dimakanin semut guys mati jadi sekarang mau coba lagi bikin yang kayak gini dari bahan yang udah tinggi daun-daunnya Uh, belum tahu sih, ini jadi apa enggaknya. Tapi kita lihat di video selanjutnya, di video selanjutnya sekitar beberapa hari lagi. Kalau ini udah berhasil keluar janurnya, janurnya udah mulai tumbuh tinggi. Nanti saya upload lagi. Ini daunnya yang tadi, guys. Jadi, usahakan pemotongan ini itu bertahap guys jadi dari sini tingkat keduanya tingkat ketiga ini pun tadi nggak langsung dipotong habis kayak gini guys uh, tadi se sebelum ini itu segini panjangnya sekitar segini jadi aku pangkas ini aku pangkas ini terus waktu bersihin yang ini tadi uh, ini ini luka terus pisaunya kelewatan motongnya tapi masih ada sisa kayak tunas jamurnya tunas janurnya ini di sini jadi mudah-mudahan ini masih bisa hidup lagi oke guys jangan lupa like comment share dan yang belum subscribe silahkan subscribe guys kita lihat di video selanjutnya untuk perkembangan dengan cara pemotongan ini buat bahan bonsai guys Oke, okay, see you next video guys.